Duplikan, mukbang sawo jumbo yang belum pernah viral. mantap. Kamu nanya. <laughs> <laughs> Kamu bertanya-tanya, rasanya apa? <laughs> Terima kasih sudah klik video ini, dukung channel ini dengan like video ini, bagi yang belum subscribe bisa subscribe sekarang, setelah menonton video ini hingga selesai, silakan tonton pula video yang komentar di bawah, karena dengan berkomentar di bawah, video channel Anda akan berpeluang untuk dikunjungi dan ditonton videonya juga, selamat menonton!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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Cek cek semiliar dua miliar, 2 miliar, 3 miliar. 111 kapan kaya ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya video ini adalah sambungan dari video yang sebelumnya ya, yang edisi tukang cukur ya. situ saya bercerita tentang mengumpulkan subscriber publik ya. Nah, di video kali ini nih saya tampilkan historinya ya. History setelah saya hasil dari saya kumpulkan itu, saya tonton ya videonya, saya pindahkan ke tonton nanti. Itu ada 100 lebih, teman-teman. Nah, ini history dari setelah saya tonton. Pada history kali ini nih nih saya enggak langsung saya tonton semua sampai 100-100-nya gitu, teman-teman. Tapi bisa aja sih, cuma saya cicil, teman-teman. Karena saya kan juga harus Artinya ada keterbatasan ya Keterbatasan dalam menjawab Saya harus menjawab satu-satu nah, teman-teman yang udah Nonton video saya sebelumnya Ada kali yang Kebetulan kalau nonton video ini ya Ada nerima komentar ya dari saya ya Komentar Jawaban komentar Nah ini ada beberapa video yang Kebetulan yang belum Kebetulan tanda merahnya ini Tidak, ada, tidak full nih itu sebenarnya bukan begitu teman-teman ya itu tidak full itu karena saya ya ada beberapa bagian yang memang belum saya tonton ada juga yang sudah saya tonton berkali-kali gitu di video tonton nanti tapi pada overall keseluruhannya itu sudah saya tonton sih ini saya tampilkan ya semua nih data-data yang historinya ya histori dari hasil dari tonton nantinya, history masnya history keseluruhan saya uh, menonton videonya. Nah, udah ini saya cari lagi. Nah ini ya saya buka ditonton nantinya ya. Tuh, nyambungkan teman-teman ya. Saya kurang lebih ada berapa ratus tuh. Ada juga yang setelah itu saya tambahkan lagi, teman-teman, tambahkan lagi beberapa video lagi kebetulan saya ini saya saya campur sedikit dari jawaban ya Jadi dari orang yang berkomentar di tempat saya itu ternyata ada yang uh, ternyata ada subscriber yang baru juga artinya calon subscriber maksudnya nah ini ada berapa nih 174 video teman-teman total ada 174 nah ini saya buka di uh, waktu tontonnya nih ini ini kan hari ini video ini saya buat saya belum nonton nih karena membuat video nah ini lihat nih saya rata-ratanya tuh kita lihat bisa lihat rata-rata dari video ini lumayan banyak teman-teman ya Yang kemarin itu aja sampai berapa hampir 24, 24 bagaimana cara itu nah ini subscriber saya akhirnya juga bertambah teman-teman. Tadinya 200 sekiar gitu. Jadi dari ya mungkin mereka ada yang belum buka ya, ada yang belum buka. Aturannya bertambah sampai 400 lebih gitu ya, 450-an ya. Kalau di kalau saya subscribe semuanya gitu ya. Cuma mungkin kemungkinan ada yang belum eh uh, subscribe balik ya teman-teman tapi no problem. Nah ini adalah eh uh, data dari studio saya nih jadi itu terbentuknya seperti ini teman-teman jadi nggak pincang gitu dari subscriber segini gitu ya nggak tahu ya kalau dulu ya ibarat kata dulu subscriber enggak ada ya yang nonton juga nggak ada. <laughs> saya follower banyak tiba-tiba hilang, ya jam tontonnya gak ada, gak ada. Nah, sekarang mulai stabil nih di di video saya dari, dan dilihat. Ini video saya yang baru saya upload nih yang dari tukang cekur itu. Baru dua hari aja ya alhamdulillah sudah ada penonton yang sudah sekitar 140-an ya ketika video ini dibuat ya teman-teman eh, kita lanjutkan terima kasih ya sudah nonton kembali video saya jangan lupa ya komentar di bawah dan dukungannya ya eh, dengan mengklik tombol like nya teman-teman nah saya juga akan membalas nih membalas video yang sudah nonton itu tukang cukur memang saya, belum semuanya saya balas baru ada beberapa yang saya balas Nah pada overlay berikut ini saya tampilkan ya Tampilkan dari Data notifikasi yang sudah Menjawab ya menjawab dari komentar saya Di videonya ya Di video yang sudah saya tonton Ada banyak teman-teman Nah ini, ini ada saya lihat nih saya akan pilih ya dari salah satu orang yang sudah menonton ya yang data video yang subscribernya publish ya yang mempublish subscribernya itu sudah ada beberapa orang yang subscribe balik teman-teman saya akan pilih di dimana nah saya cari ini kalau ini juga udah-udah subscribe balik ya karena dia udah ada notifikasi subscribe ke saya ya kan buktinya sudah ada tuh saya nonton terus akses balik dia berikutnya nih saya coba yang tidak terlihat notifikasinya nih teman-teman. nah ini kalau ini saya tahu udah subscribe balik saya saya coba cari yang lain ya dari notifikasinya yang yang tidak terlihat ya. Yang tidak terlihat. Kebetulan saya agak sedikit Apal yang yang sudah saya balik teman-teman. Ya artinya yang saya udah artinya udah memang udah lama saya, saya balik. Ini yang menjawab lumayan banyak nih teman-teman. Tuh ada 174 video ini. Saya akan cari dari yang udah saya tonton ya data subscribernya data masih data channel ya dari profilnya ya saya coba cari saya coba cari dari yang sudah saya tonton dari data yang publish ditonton nanti nah ini waduh iklan saya ketik Kebetulan ini. saya ketik nah ini Pak Rahman nih, Rahman Tipe. Nah, saya coba lihat ya, saya intip di channel ya kan, data channelnya. Saya cari nih, apakah dia subscribe saya? Gitu. Saya telusuri, saya tarik ke bawah, bawah terus. Kita scroll ke bawah scroll terus belum ada nih teman-teman belum nyampe mudah-mudahan sih sudah ada ya kan saya nggak tahu dia udah subscribe saya apa belum ya tapi mudah-mudahan ada sih saya akan coba karena dia juga subscribe orang juga udah lumayan banyak teman-teman kita bisa tahu nih nah ini yang subscribe beli juga bisa kita jadi referensi teman-temannya Ah, ini ada channel saya nih beliau sudah subscribe saya terima kasih kita lanjutkan makanya teman-teman nah ini teman-teman ini kebetulan saya sudah saya ini yang saya dibelah tadi tapi kalau dari dari aromanya hmm, agak berkurang ya aroma sawonya ya kita coba Mari kita makan mukbang mukbang sawo mau nyoba? coba gampang gampang mudah sekali begini ini udah gini saya coba bismillahirrahmanirrahim Allah mau balikkan Nabi Marojak tanah makin aja Coba nih, coba dulu nih. Enak, Enak manis. Enak. Jadi rasanya, Ih. rasanya udah bukan seperti sawo, lebih mirip mirip ubi mirip-mirip ubi ya mirip ubi tapi ada rasa, rasa sabunnya sedikit tapi saya ya, seratnya itu seperti ubi ya ubi matang direbus gitu ubi matang direbus terus ditaruh di kulkas seperti itulah manis teman-teman manis enak manis kamu nanya kamu bertanya-tanya rasanya apa? <laughs> enak teman-teman. Ini enak ya. Kayak teksturnya hampir kayak pepaya ya, kayak pepaya. Tapi rasanya, Masa. rasanya mirip ini apa? Mirip ubi. Kalau saya menyatakan mirip ubi, ya bahasanya bisa dibilang nih ubi gantung lah. Ubi emang hmm. kita belum tahu ya, nih, hmm. nah ini nih mau mau nyoba nih, nih. anis nggak, ah, nah, kayak apa, ah, ubi kan, ubi pernah makan ubi enggak ubi ubi dibakar. Ayo direbus, Hah Kayak apa rasanya? Pernah makan sawo nggak? Kamu nanya. Iya <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> pokoknya begitu teman-teman. Sekian reviewnya, mudah-mudahan uh, enak. Tapi tetap enak sih memang enak, asik gitu. Jadi kayak ada kayak tepung-tepung gitu, tepung-tepungnya tepung-tepung khas dari. Dari sawonya ya, ada tepung tepungnya. Tapi kalau bijinya ini, saya pernah lihat itu ada yang digunakan untuk cindera mata ya, cindera mata gantungan gantungan kunci gitu ya. Kalau saya lebih enaknya nyebutnya ini tuh minta lagi itu, Manis gak? Nah. Perbon. Kamu nanya. <laughs> <laughs> Tapi enggak terasa, teman-teman habis. Enggak terasa habis. Hmm. Bukan ini dulu. Dibetawi digalo. Nomor. Dibuka, dimakan lagi, Pak. Kan. Wuh, mantap. Oh, ini rasa tepungnya terasa rasa tepung, maksud tepung. tapi dibandingkan ubi, seratnya ubi itu ini lebih lembut dibandingkan seratnya ubi ya. tapi mirip mirip mirip. E, apa rasanya, maksudnya rasanya. tapi kalau seratnya, seratnya ya lebih lembut, gitu lebih lebih lembut daripada ubi. Jangan lupa teman-teman Tonton juga video yang komen di bawah Video teman-teman yang lain komen di bawah Dan tonton video saya yang sebelum-sebelumnya Yang mungkin yang mungkin Teman-teman belum tonton Semoga Yang nonton channel saya Full tanpa skip Allah subhanahu wa ta'ala Menambah uangnya 10 miliar amin ya robbal alamin